Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Strik uh, Perdana Saudara tuh mungkin -mungkin. Di pagi hari Minggu Di hari Minggu yang cerah ceria ini Pokoknya hey, hey, hey. Terus naik Terus naik tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, stre uh, perdana saudara tuh mungkin, -mungkin. hariinggu ya, di hari Minggu yang cerah ceria ini pokoknya eh uh, lumayan enaklah cuasanya buat nyepot bareng tuh lihat saudara yang atas tuh Agak hati-hati katanya. Iptah makanannya kan saudara makan favoritnya. Ush, mantap. Gimana ada perlawanan mungkin? Ada. Ada tubuh. tuh. Tuh. Uh. Tuh, ini? Keker ya? kekan Keker kekan katanya. Mana coba? Babangusnya udah mulai kelihatan, belum? -e. Tuh saya... ya, ada di Korea aja Banyak batu soalnya Sudah dibongkar aja Sedikit Sedikit Sedikit Di mereposnya panjang kan, eh, sih Dah saudara. Kalem. Yang kita dah situ tadi ada ada dan. oh oi gerongki ni hi hawi hawi kalau di omong nama keong ni saudara turut ya awi awi mau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 Euh, Mang Eja Ayo ah kita habisin dulu Masa bujangannya bari Nyepot anyway, be Salam spesial wa katanya Untuk Mang Eja Gawir Squad Dari Mangkinkin. Salam Hanyir Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Spot kolam pemancingannya Sudah Pak Ketua ada samaran Mudah-mudahan Terangkat lagi Sepertinya ada Ada Wih okay. okay. Ada ngenyum saudara. Wih tunggu dulu saudara wala, wala, wala, wala. Nah, terlalu, kita dibalik satu lagi kita lubangnya di bangnya. Wes. Nah, ini sebenarnya itu itu lihat akhirnya. Seperti Oye Tengok yang Akhirkan Eh bisa dibongkar dulu, ya. Sebentar nanti kita benerin lagi. Sudah, eh, eh, itu Anak ada menek. bayi, menek. ada bayi bayi, bayi babon. batukan nih ya? asbes oh ini saudara tuh hmm. Hmm. ini hmm. ini saudara, <tuk> saudara. <tuk> ambil bongsor ini rata rata ya saudara ini pagi kita udah dua kali sambaran saudaranya hmm. spesial kang Bang Ejau Anu selalu selalu khusus spesial Kang Eja. Hari pesis, ha, hari ini spesial hmm. buat Kang Eja ya. Nah, yang hmm. mau uh, apa? mengadakan spesial. pernikahan buat tanggal 25 ya, Saudara hmm. tinggal menghitung hari. Spesial Eja. Hmm. Uh, Kang Eja. Heeh. Eh Kang Jae, Kang hilap nanti acara tanggal 25 kita merapat ke acara Kang Eja ya. Bareng-bareng tim Gawir squad. Yang Jaya Abadi JM Terus eh, Tim Anenoy Garut Pak Roni, Suhu Alek Terilapnya Wassalam lah Seperti banyak Spesial itu Nya Kamu Mang Eja Habis-habisan Habis buat habisan hari ini Buat hari ini buat Mang Eja hmm. ya Wassalam <laughs> <laughs>